Gimana kalau satu orang 300.000 oh, buka puasa, buka usaha. bisa, Gua udah kuat. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membuat video reaksi lagi dari channel YouTube .dot Bukbar Part 2 Edisi Ramadhan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton part satunya, silakan klik link di atas ini. Terima kasih yang sudah selalu support channel Maronker. Untuk subscribe ya kamu sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe agar teman teman tidak ketinggalan video video menarik dari saya. Subscribe. <Sedis> kita serahin ke Luna. Lu kan pinter kalau soal perduitan. Gimana kalau satu orang tiga buka bisa, udah kuat. Oke teman teman, setelah kita diskusi soal biaya patungan. Akhirnya kita sepakat untuk penuntukan biaya per orang yaitu 50.000 ribu per orang Itu udah dapat minum belum sih gitu? Udah dong lengkap, udah dapat tusuk gigi juga Udah-udah jeruk udah dapat belum? Bisa-bisa, hmm, itu 50.000 udah dapat 9 belum? Hmm, nanti deh usahain dapet hmm, Usul kak, kalau bisa 50.000 udah dapat topan diri ya kak? Eh lu mending pada hajatan aja sekalian Nih gocak ruang banyak banget mintanya <laughs> sini sini nak biar gua aja yang balas nak eh ribut lu sini semua lah ayo di orang gua kesidang uh, udah dong ini mabuk berapa mau, mau tahu rasii <laughs> ya udah ya udah bisa lima ribu di mana nih jadinya udah benar lah sehan pecel ayam pecel lele <coughs> oke okay. jam 12 siang udah kumpul ya <laughs> <laughs> ini nih ini ini kalau orang puasanya setengah hari <laughs> apa sih ya ya sebelum maghrib kocak ya kali jam 12 sudah kumpul iya betul I Ya kita sambil ngeburit barang nantinya dot alah, nah, yang ada lu buka jam 12 ya. <laughs> ah, jadi jam berapa dong jam 5 sore Nah, sebelum maghrib ya udah. Fix. Ya jam 5 sore udah kumpul Piks. di lokasi tepatnya, di warung lesehan dekat pertigaan, yang gak dateng duitnya angus, titik <laughs> denger tuh jo, wajib dateng ya kalau gak dateng duit angus oh, insya Allah aku datang kok kak, sama bapak ibuku <laughs> ya jangan PA, aduh aduh Oh, ya udah deh Kok itu anak ini ya? Cep, tabokin yuk Ntar aja abis lebaran, abis maaf apaan Setuju? Hehehe, ganteng juga gue kau dandan, Untung aja ada baju lebaran tahun Asyik. kemarin Asik, ganteng nanti gue berbunga-bunga ya? terasa hidup lebih berwarna Menak dulu kali ya Kali aja tuh tai warnanya pelangi Yaelah, mau kemana anak bapak? Ganteng bener Mau oh, buku berbah, kurpungus. Bapak diajak Eh, ya janganlah Pak, kan ini khusus anak-anak sekolah Kan Bapak juga pernah sekolah, yon. Ya itu kan beda, katanya Pak Jadi Bapak nggak boleh ikut nih Ya, janganlah Pak Bungkusin aja deh, Yot, kalau gitu Iya, iya, ntar bungkusin Tapi nasinya aja ya Ya elah, Yot, Ya mending Bapak masak sendiri Kalau nasinya doang, mah, Ya Bapak pengennya dibawain apa? Peceleleke, Yot Iya deh, iya, ntar Piot bawain Ya Yot, ya, udah lama Bapak nggak makan pecelele Terakhir makan tuh waktu Bapak umur 2 bulan <laughs> Eh, muset Pak! Lama banget itu mah! Iya makan, ya Yot, sampai lupa Bapak rasanya Ya pasti lupa lah Pak, bayi 2 bulan! Iya <laughs> udah, jangan lupa ya. bawain, ya Yot Iya, iya, ya udah berangkat dulu ya Iya, iya, Yot Masih uh, Eh, Yot Iya Pak, lelenya yang cewek ya <laughs> ngomong aja sama abangnya, dia mah pasti tahu. beneran Iya. Ya. Yaudah. Ya, ya. Yang ada Thailandetnya ya, yaudah. <laughs> eh, Emuse, Pak. Kalian aja yang rambutnya pirang. Mana ada ikan lele ada rambutnya yo Ya lagi papa banyak minta. Belum tentu juga Peot beli. Ya udah, Sono. Ah, yaudah. Omong-omong, ganteng juga lihat kalau di ah, eh si saipul. Eh, makasih Pak. Sayful jamil, bukan. Saiful sapi si Potun. Emuse. Iya, Bilang, burung merpati. Siapa bilang gua nggak bisa menarik hati? Anjay. burung Garuda pakai emot lope Tinda, I love you. nggak okay. nyambung, dah berangkat. Hai, pa, Pak, minta duit dong. Astaga, mau kemana? Dipinta duit kok? Astaga, apa ya buat apa? Berapa lima puluh ribu buat bukber? puluh ribu lagi buat nongkrong jadi total 250 sekolah di dimana? 50 tambah 50 jadi 250 100 kali kali pak ngasih gedean ke. ih, enggak enggak Ini adanya cuma 20 nih eh dah si papa 100 kek pak enggak ada kona papa enggak ada duit lagi bohong kona lihat duit banyak di papa semalam oh masa? banyak banyak merah semua itu duit dua ribuan kena tumpahan cat warna merah nah alah bisa aja udah jelas-jelas ratusan ribu semua duitnya yaudah nih nih nih nih nih Makasih papa baik Ngomong-ngomong ngapain diletak di laci papa uh, mm, Anu, kona nyari centong nasi Dusta kamu Ih bener pak, kona nggak ngapa-ngapain kok Di laci papa Lah itu ngapain sampai liatin duit papa yang ratusan ribu di, Dibilang nyari centong Kona, mau nunggu ular congean juga Itu centong gak bakal ketemu Kalau kamu nyarinya di laci mm. Iya iya pak maaf, lain kali kona nyari centongnya di atas genteng Nah itu baru bener Ya udah kona berangkat ya Ah udah itu doang Begitu kamu kalau keluar rumah? Eh, uh, iya memang apa? Ya udah kona pamit ya. Bukan itu maksudnya. karena kamu pakai <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay, guys, terima kasih yang sudah selalu stay nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Nanti kita akan tunggu part 2 di si Ramadan kita akan reaction lagi namun sebelum itu jangan lupa like komen dan subscribe